Sebaliknya waspadai jika harga minyak terus bergerak ke atas dan menembus level 68.66 Maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 69.95 Sekian analisa forex untuk tanggal 9 Agustus tahun 2021 Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda Silahkan hubungi 081212983